Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers di lovers serta Leslar lovers dimanapun kalian berada. kembali di TV hadir untuk menggambarkan kabar baik kabar bahagia dan pastinya kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar tentunya Sila bersama untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ini mengenai kabar spesial yang kita dapatkan dari polling online Penampilan paling dinanti di acara HUT SCTV ke-32 untuk Lesti dari segi Bilar, bersahabat dia di posisi kedua nih, untuk polling online sementara. Dan di posisi pertama ada Agnes Mo dengan perolehan voting 1777 votes. Sedangkan Papa Bilar, Bunda Lesti mendapatkan 1372 votes. Yuk tetap semangat ya, tetap kompak untuk selalu mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat perhatikan, ini ada momen spesial Cidukan. Saat acara Dangdut Akademi 5 semalam Persahabat ya Ini momen dari fans yang secara langsung Menyaksikan acara tersebut di Studio indosiar Wow, nonton di Studio indosiar langsung nih Ini pasti seru banget persahabat ya Secara langsung melihat kesayangan kita Leslie dan Bilar Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu bahagia dan semoga dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik Di komentarmu persahabatnya banyak sekali tanggapan dan respon yang positif Dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah, Tabarokallah, bahagia terus, leslar kesayangan Amin, iya robbal alamin Dan kita lihat juga persahabatnya komentar berikutnya Dari akun Rahmanis Sahaya Islami mengatakan off cam tetap rangkulan kan Jadi bisa kan ya sekarang kalau mereka lagi kerja bareng Pada dewasa pikirannya Lesler akan selalu manis kok Dengan cara mereka sendiri itu Persahabat ya Idola kesengan kita selalu memberikan kebahagiaan pastinya Untuk kita semua Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada kabar yang lagi rame banget nih mengenai vlognya Rizky Bilar nih persahabat ya Karena warga Konoha ternyata nggak tentunya menyukai vlog prank, kita lihat di unggahan aku sendal putih Bilar ini Apakah suka dengan konten prank? Gak suka pakai banget prank sama dengan berbohong, sama dengan dosa Ngapain bikin konten yang kesannya ngajakin kita buat berdosa bareng-bareng padahal banyak orang pinter dan cerdas tapi hasilnya konten prank jadi alai berlebihan dan gak elegan. padahal kemarin dah bagus daily life yang apa adanya dan jadi diri sendiri tuh persahabat warga konoha ternyata tidak menyukai konten prank nih persahabat ya kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Say you no know buat konten prank nggak mau nambah dosa dengan menyebar luaskan Sedih aku tuh katanya tuh ya Dan kita lihat juga persahabat Abang L juga tentu, tentunya di sini Tidak menyukai konten prank Kita lihat persahabat ya Udah 2022 nih bos Masih zaman ngeprank ngeprank katanya tuh ya Aduh abang aja bilek like tuh <laughs> Ini sih cute banget ya Dan kita lihat juga nih saran banget ya Untuk warga Konoha yang tentunya punya unek-unek nih masih diunggah akun Instagram yang sama ya. Di sini ada sebuah kalimat yang diposting. Kalau ada unek-unek soal konten langsung aja DM ke LE atau timnya biar mereka juga tahu kita ada masukan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita mau LED DA, dan RB maju, bukan malah mengalami kemunduran. Balik ke zaman jahil, ya. Tuh, bersahabat yang punya unek-unek. Soal konten, langsung aja kalian DM ke LE ya, atau timnya biar mereka juga tahu nih bahwa banyak sekali masukan-masukan untuk LN bersahabat, ya. Yuk sama-sama kita support, sama-sama kita kompak Dan selalu mendukung idola kesenangan kita Berikutnya juga persahabat yang kita lihat Di kalimat caption Bunda Lesti sebelumnya memposting sebuah kalimat Kita adalah kita, bukan mereka Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan Atau dugaan seenaknya mereka Ini salah satu persahabat ya Ini pembelaan dari seorang Lesti Untuk suami tercinta Dan ada lanjutannya juga tapi ya ini kita, untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita Love you suamiku, insya Allah semua langkah kakak, segala urusan kakak digudahkan Allah Selalu dibesarkan hati, kakak selalu dalam lindungan Allah, amin Dan langsung mendapatkan komentar dari Rizky Bilar, memberikan love di situ bersahabat Wow, suami istri selalu mensupport, selalu mendukung mudah-mudahan bahagia terus untuk idola kita rumah tangganya langgeng, amin dan selanjutnya persahabat Simang juga ada kabar baik yang kita dapatkan Alhamdulillah konten icip-icip persahabat ya yang berkolaborasi langsung dengan BBL ternyata masuk 21 trending loh luar biasa nih BBL ya Masya Allah si embul masuk trending lagi nih yuk naikin viewersnya, mudah-mudahan ya semakin banyak dukungan untuk idola leksengan kita dan jangan lupa juga, bolak-balik ke-youtube Let's Lar Entertainment dan Rizky Bilar tetap support yang terbaik pokoknya dan kita masih menunggu cirukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dan kabar menarik dari leslar tentunya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar Bang Win ucapkan terima kasih